balik lagi di channel inti tutor yang ngebahas tentang dunia YouTube dan perYouTubean. Oke, okay. kali ini aku mau ngebahas gimana caranya buat channel anak-anak tanpa modal yang besar. Mungkin kita hanya membutuhkan satu buah HP atau membutuhkan sebuah komputer ataupun laptop, paling itu aja prakas yang kita perlukan. Tapi jangan salah, channel ini Sebenarnya pakai HP aja pun bisa, pakai editing-editing yang ada di Plester itu bisa. Dan gimana penontonnya? Nah, penontonnya ini meledak meletop loh. Langsung aja ya, aku kasih contoh video atau channel-channel yang buat ini jadi meledak dan super rame. Nah, kue langsung aja. Nah, jadi kita salah satu channel ini ya. Ini dari Aya Anime. Kalau misalnya kita lihat jumlah subscribernya berapa. Ya, masih baru 1000 Masih baru syarat monet ya. Kalau entah monet enggaknya sebenarnya aku belum tahu. Tapi ini baru seribu, berarti masih baru. Dan buat channel ya kayak gini. Modelnya kita ambil gambar dari Google. Kita tinggal proses editing aja. Ini yang nonton udah banyak banget ya. Sampai... 125.000 Gimana videonya? Videonya cuman gini aja loh Nah jadi videonya ini cuman masang-masangi Kepala-kepalanya aja Mencocok-cocokkan Dan ini Gak menggunakan perangkat yang Menurut aku gak ekstrim ya Tinggal skill editing aja motongi video Dan tempel-tempel Masuk video yang selanjutnya di sini ada video siapa nih? Ini ada video dari Mas Dad yang subscribernya udah meledak ya 155, wow gila. Videonya serupa, cuman ini menggunakan animasi dari Thomas. Wow, ada pakai green screen ternyata ya. Oke okay, keren juga di. Ini kalau misalnya kita lihat Mas Dad ini 18 juta kali. Oh no no no no abang ini buatnya dari kapan ya aku belum nengok tadi abang ini dari tahun 2016 Nah videonya yang paling meledak gue mau ngelihat Setahun yang lalu ini kayaknya abang ini udah cukup lama ya tapi dari 2016 gue nggak ngelihat nih videonya 2016 nih Ini abang ini kayaknya dari gaya-gayanya ya channelnya berubah haluan Mungkin abang ini dulu entah buat channel apa, lalu melihat target anak-anak itu cukup meledak kawan-kawan. Iya bener banget. Bener banget. Ini targetnya abang ini kayaknya udah berubah. Kita bisa melihat ini ya, ini 18 juta kali. Gila, gila, gila, gila, gila. Dan gue mau lihat sosial bed abang ini, penghasilan abang ini kira-kira berapa ya. Oke, kita langsung buka aja social blade-nya, kita lihat opsi masih pendapatan dari abang ini Nol dolar Why? Kenapa ini bisa nol dolar? Ini jadi PR nih, ini jadi PR, tapi grade abang ini yang masih D baru D plus sih Ini PR nih, ini kita cari tahu ya Tapi kita cari tahu atas izin abang ini dulu, kalau abang ini nih ya jangan juga. Nggak baik, bongkar-bongkar masalah orang. Lalu ini salah satu juga sejenis. Ini sejenis nih, ini semua ini sama yang udah gue lihat. Nah ini kalau berdasarkan dari videonya ini cuman nyomot-nyomot mobil aja ya, tapi yang nonton sampai 1,5 juta dalam 2 bulan ini, 2 juta kan nonton kawan-kawan. Cuman durasinya 2 bulan aja videonya simple banget ya cuman nyomot-nyomoti nyocok-nyocoki dari depan-depan sebuah mobil aja keren Nur aku ini cukup keren dan cukup kreatif yang kayak gini aja nonton sampai 2 juta loh dan gue udah lihat profilnya ternyata penontonnya cukup rame ya cukup rame cukup rame ini banyak banget sampai juta-jutaan yang nonton ya yang jutaan ada tiga video cuman nyomot-nyomot body di mobil aja Gila gak? ini dua mobil yang sama nih Cuman agak di mirror aja ditukar Dan gue udah liat nih Estimasi yang abang ini dapat sampai dengan 450 dolar. Cukup gila penghasilannya Tahu gak kira-kira berapa penghasilannya? Nih gue spill ya dari social socialblast ya social Blitz penghasilan abang ini segini un kawan jadi penghasilan abang itu bisa kita bilang cukup banyak nih sampai dengan ini kita hapus ya udah pasangi titik pada setiap angka satu Tiga, jadi gaji abang ini berdasarkan buat video tadi itu aja, sebulan bisa dapat sampai dengan 7 juta. Berdasarkan riset dari Social Blade. Gila enggak? Ya cukup gila. Dan gue rasa ini semua enggak pakai modal yang besar ya. Tinggal pakai device dari HP aja atau perangkat dari HP juga bisa. Gimana caranya? Oke, kita masuk ke Caranya.